Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi citra yang nge-freeze atau nge-crash ya Jadi saat kalian mainin tiba-tiba nge dan nge-crash dan uh, saya kasih tau aja sih ya Ini citra ini bisa dibilang udah lumayan stabil jadi kalau nge atau nge-crash bisa dibilang gak wajar sih ya Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup ke emulation dan ke configure atau ke settings lah ya nah uh, di sini kalian pastiin untuk uh, region gitu ini di emulation gitu ini ada region dan ada limit speed persen gitu kan nah di sini kalian pastiin kalian checklist gitu ya untuk speed persennya gitu untuk di limitnya karena kalau nggak kalian limit itu nanti fpsnya kalau kalian misalnya jalanin di sistem yang bagus gitu ya misalnya itu bisa sampai 400 ratus nya gitu dan uh, itu jadi terlalu cepat gitu ya dan itu bisa menjadi crash gitu atau mungkin yang menyebabkan jadi freeze jadi kalian pastiin aja checklist gitu untuk limit speed persennya di 100% gitu dan kalian juga bisa ke grafik gitu atau sistem ya sistem ya kalau nggak salah nah ya sistem jadi di sistem ini ada yang namanya advance gitu ya jadi uh, tab system terus advance di sini ada yang namanya CPU clock speed 100% gitu ya jadi di sini adalah mount dari uh, clock speednya gitu ya kalian jangan isi lebih dari 100% karena kalau diisi lebih dari 100 nanti bakal jadi kenceng banget gitu ya gamenya itu mungkin bisa jadi lebih dari 30 puluh gitu FPS-nya atau mungkin speednya bisa jadi lebih dari 100 bisa dua 300% persen, atau sampai mungkin lima Dan itu jujur kalau speednya terlalu cepat kayak gitu, lu nggak akan uh, bisa ngikutin juga sih ya, game itu. Gamenya bakal jadi kayak di apa kayak di, for, kayak di fast forward gitu. Jadi bakal pusing gitu lu mainnya. Jadi kalian pastiin aja di speed uh, 100 persen gitu. Dan untuk uh, generalnya, kalian pastiin limitnya kalian nyalain gitu karena waktu itu saya mencoba gitu untuk nge-speed up gamenya jadi biar makin cepet gitu karena ada uh, part yang repetitif dan lama banget gitu ya di persona Q gitu. Dan untuk sistemnya di sini saya mentokin gitu kalau sampai 400% gitu dan uh, memang jadi lebih cepat gitu ya setelah saya klik oke OK, jadi lebih cepat tapi itu jadi nge-crash, jadi nge-freeze gitu. Dan kalau misalnya kalian di sini clock speednya misalnya kalian uh, isi 100% gitu ya misalnya nah tapi nggak kalian uh, checklist gitu ya untuk limitnya di sini ini bisa menyebabkan uh, gamenya atau mungkin emulatornya jadi nge-freeze atau nge-crash jadi yang paling penting adalah kalian checklist aja limit speed persennya dan kalian jangan gonta-ganti angkanya kalian isi aja 100% gitu dan untuk uh, sistemnya yang advance 100% kalau kalian udah checklist yang limit speed persennya gitu ya dan kalian pastiin di 100% ini di sistemnya kalau kalian ganti misalnya ke 200% itu nggak akan jadi 200% setahu saya ya dan ya itu gak akan menyebabkan freeze atau crash lagi gitu dan jujur menurut saya sih kalau kalian tiba-tiba crash gitu dan itu gamenya tuh udah lumayan jauh gitu dan kalian belum nge-save gitu itu jujur ngeselin banget sih kalau kalian harus ngulang dari uh, titik yang uh, mana gitu atau mungkin kalau kalian belum nge-save dari awal gitu dan kalian udah uh, melakukan speedrun misalnya 30 jam gitu itu jujur ngeselin banget gitu kalau kayak gitu dan eh ya, yang paling penting adalah yang advance ini kalian pastiin di 100% atau kayaknya kalau gak 100% mungkin nggak jadi masalah tapi yang yang penting uh, yang saya alami adalah yang limit speed persen, kalian pastiin aja di 100% dan walaupun memang sih untuk 100% nya ini 30 fps ya untuk di uh, Citra ini yang saya main di person Q tapi 30% nya ini bisa dibilang ya lumayan smooth lah ya, walaupun nggak 60 fps gitu dan ya kalian bisa uh, nyalain aja untuk viscens gitu ya ini viscens nya biar ya biar kerasa gitu biar ada feel 60 fps nya tapi ya gak 60 sih, cuman yang apa-apa lah ya daripada padang crash gitu kalau saya ganti ya ke 200% gitu, jadi uh, secara logika ya 200% menggak uh, mengkalikan dua gitu kan FPS-nya teratas, speednya jadi dua kali lebih cepat dan ya walaupun FPS-nya lebih gitu tapi speednya nggak banget gitu, kalau cepet nggak real time gitu speednya. Dan saya juga agak sedikit kocak juga sih ya. ini saya setelah ganti ke tema item gitu ya kan awalnya kan temanya putih ya by default gitu saya ganti ke tema warna item itu jadi nggak ada gitu keras yang fresh itu masalah-masalah kayak gitu nggak ada dan ya nggak tahu juga sih kayak apa yang kayak gini apakah bisa uh, ngefix atau enggak gitu jadi di sini saya pakai uh, temanya yang dark gitu ya dark colorful dan atau mungkin kami misalnya mau pakai yang dark aja gitu ya bebas sih ke saya lebih suka yang dark yang colorful yang tadi lah ya tapi kayaknya sih sama aja ya kayaknya uh, dark colorful oke okay. Kalau aku bedanya di sini, ya bedanya warna di warna ini ya udahlah. Intinya gitu doang ya untuk videonya. Jadi, uh, cukup gampang banget untuk ngefixnya, dan thanks for watching Bye bye.